Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Firman Sa Channel Channel yang membahas soal P3K Guru tentunya Pada kali ini Pembahasan kita yang keempat Tapi saya namain part 3 Karena ini lanjutan dari profesional guru uh, Geografi SMA Madrasah Aliyah Jangan lupa subscribe, like, dan komen Supaya saya lebih semangat lagi Dalam membuat Konten selanjutnya Oke, okay, langsung saja, teman-teman, kita mulai pembahasan pada soal yang pertama uh, Ini soal nomor 26, kelanjutan dari par sebelumnya, soal nomor 25 Wilayah NTB dan NTT dinominasi oleh hamparan Sabana, baik Murni dan Campura Oleh kondisi tersebut, maka usaha yang cocok untuk memanfaatkan keberadaan Sabana tersebut adalah A. Pariwisata B perladangan, C pengolahan kayu, D peternakan, E pertanian. Teman-teman, silakan dipilih jawaban kira-kira mana jawaban yang cocok dan sesuai untuk pertanyaan nomor 26 ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Sabana, perlu teman-teman ketahui dan saya rasa teman-teman sudah tahu semuanya Bahwa sabana itu merupakan salah satu jenis hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan Semak atau perdu yang diselingi beberapa pepohonan yang tumbuh menjebar di wilayah padang rumput tersebut Hutan terlihat seperti tanah lapang yang dipenuhi rerumputan Dan hanya diselingi beberapa pohon saja Pohon-pohon hidup menyebar di tanah padang rumput atau sabana tersebut antara lain adalah pohon palem dan juga akasia. Ah, teman-teman, kalau sudah tahu kata kuncinya bahwa sabana adalah padang rumput, maka teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah Ya, betul. D peternakan. Kenapa peternakan? Karena di sini banyak padang rumput, otomatis usaha yang cocok kita kembangkan adalah peternakan. Soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. Berdasarkan ciri di atas, maka gunung berapi dalam status... A. Awas B. Siaga C. Waspada D. Darurat E. Bahaya Teman-teman, kita lihat nomor satu, Menandakan gunung berapi yang segera akan meletus atau ada keadaan... Yang menimbulkan bencana Kemudian dua Letusan pembukaan Dimulai dengan abu dan asap Tiga Letusan berpeluang Terjadi dalam waktu 24 jam 4. Wilayah yang terancam Bahaya direkomendasikan Untuk dikosongkan Teman-teman Ini Merupakan status Gunung api Pada materi Bencanaan, silakan teman-teman dipilih ya. Kita lanjut bahas uh, status gunung berapi sebagai bagian bencana alam, yaitu yang pertama itu normal atau level 1 Gunung api dalam keadaan normal, tidak ada tanda-tandanya aktivitas magma. Oke, okay, yang kedua, waspada atau berada pada level kedua. Terdapat tanda-tanda peningkatan aktivitas magma. Misalnya, adanya aktivitas seismik. Dan meningkatnya suhu di dalam kawah. Tiga. Level tiga. Itu siaga. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ke arah letusan. Dengan tanda-tanda semakin meningkatnya kegiatan seismik. Dan suhu di dalam kawah. Level keempat awas. Terdapat letusan asap dan abu yang menandakan letusan sesungguhnya akan segera terjadi. Teman-teman, kita lihat yang nomor satu tadi. Menandakan gunung berapi akan segera atau sedang meletus. Nah, berarti ini dalam keadaan yang menimbulkan bencana. Dua, dimulai dengan abu dan asap. Tiga, berpeluang terjadi 24 jam letusannya. Tiga, Wilayah yang terancam direkomendasikan untuk dikosongkan Teman-teman tentunya sudah bisa menjawab berdasarkan pembahasan ini Normal, waspada, siaga, dan awas Maka jawaban yang tepat adalah Iya, betul sekali A, awas Level 4 ini terdapat letusan asap dan abu yang menandakan Gunung akan segera meletus Ini nomor satu Sedang atau akan segera teman-teman ya, Baik Soal selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana pada saat pra bencana dapat dilakukan melalui kegiatan A. mitigasi, pemulihan dan rekonstruksi, B. kegiatan saat pencegahan dan sosialisasi, C. mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. D. Mitigasi, tanggap darurat dan peringatan dini E. Peringatan dini, sosialisasi dan rekonstruksi Teman-teman, silakan dipilih jawaban yang kira-kira tepat Partifikasi masyarakat dalam manajemen bencana pada saat pra prabencana Oke, lanjut pada pembahasan Cara mitigasi bencana dapat dilakukan melalui usaha fisik maupun non fisik, ya teman-teman. Usaha yang berpisah, bersifat fisik dapat berupa berbagai macam bentuk, tergantung dari jenis bencana alam, lokasi bencana, kepadatan penduduk, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Pelaksanaan manajemen bencana dilakukan melalui siku, siklus pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan Pemulihan, teman-teman, silahkan pilih berdasarkan pembahasan ini. Jawaban yang tepat berkenaan dengan manajemen bencana pada saat pra-bencana atau sebelum terjadi bencana. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Mitigasi kesiapsiagaan dan peringatan dini. Jadi, mitigasi kesiapsiagaan dan peringatan dini. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pembuatan kanal pencegahan banjir 2. Membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi 3. Membuat bangunan tahan gempa 4. Membuat kebijakan tanggung jawab penanggulangan bencana 5. Membuat early warning system gelombang tsunami 6. Menyusun undang-undang kebencanaan Upaya pengurangan resiko bencana melalui mitigasi bencana struktural yaitu nomor A. 1, 2, 3, dan 5 B. 2, 3, 4, dan 6 C. 3, 4, 5, dan 6 D. 1, 3, 5, dan 6 E. 2, 4, 5, dan 6 Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana yang merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui mitigasi bencana struktural Oke, kita lihat pembahasannya kita lihat dulu pengertian daripada mitigasi struktural dan non-struktural ya, teman-teman. Jadi, mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan atau bencana. Itu kalau struktural ya. Kemudian, kalau mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain daripada upaya tersebut di atas. Artinya lawannya atau selain daripada teknis bangunan tahan bencana. Pertanyaan di sini adalah struktural. Maka kalau struktural, kata kuncinya adalah membangun. Nah, kita pilih kira-kira mana teman-teman yang cocok. Oke, silakan teman-teman. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Jadi kata kuncinya tadi adalah uh, membangun atau membuat ya teman-teman, karena dia struktural. Pembuatan kanal pencegahan banjir satu, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi dua, membuat bangunan tahan gempa iya, kemudian membuat kebijakan tanggung jawab penanggulangan bencana kalau kebijakan ini ini masuk ke dalam non struktural lima membuat early warning system gelombang tsunami. Iya, jadi 1 2 3 dan 5 nomor 6 menyusun undang-undang kebencanaan itu masuk ke dalam mitigasi non struktural ya, teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pokoknya kata kunci untuk soal yang seperti ini, kalau mitigasi bencana struktural kita membangun atau membuat, sementara mitigasi non struktural itu selain daripada membuat atau membangun tadi. Entah itu pengambil kebijakan. Selanjutnya Faktor-faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi adalah A. Air, udara, tumbuhan, tanah, dan gravitasi B. Ekosistem, interaksi, aglomerasi, dan perubahan C. Litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan antroposfer D. Manusia, tumbuhan, hewan, dan batuan E. Budaya, teknologi, dan perubahan Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi. Oke, kita lihat pembahasannya. Faktor alam yang mendukung kehidupan di bumi antara lain, air. Nah, air, harus ada air biar kita bisa hidup. Karena perlu diketahui bahwa makhluk hidup sangat membutuhkan air. ya Bahkan manusia, sebagian besar dalam tubuh kita, itu banyak terdapat air. Yang kedua, udara. Untuk bernapas, kemudian tumbuhan, kemudian tanah, dan gravitasi Gravitasi juga diperlukan dalam e, faktor yang mendukung kehidupan alam di bumi ya Kalau tidak ada gravitasi, maka kita akan melayang atau tidak berpijak di bumi Itu Jadi teman-teman jawaban yang tepat sudah tentu A Selanjutnya Penyebab sumber daya alam Indonesia yang banyak dan beraneka ragam yang sudah dikenal oleh bangsa lain sejak dulu yaitu A. Tingginya kegiatan tekto-pulkanik B. Letak Indonesia di wilayah tropis C. Pergerakan utama dari gejolak tektonik D. Sebagai bagian dari cincin berapi Pasifik E. Keseimbangan perairan dan daratan Teman-teman kira-kira jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah penyebab sumber daya alam Indonesia banyak dan beragam ya teman-teman. Silakan teman-teman kita lihat pembahasannya. Keanekaragaman potensi dan sebaran disebabkan oleh fisik dan non fisik. Beragam jenis sumber daya alam abiotik, biotik dan kultur. Jadi benda hidup. Baik benda mati, benda hidup maupun budaya Terbentuk oleh karakteristik wilayah dan proses terbentuknya Jadi teman-teman uh, Keanekaragaman Sumber daya alam di Indonesia ini banyak terjadi Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu terbentuk Atau berada pada bagian cincin berapi pasifik Yang menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi sehingga, kalau terjadi letusan gunung berapi, akan muncul varietas baru atau biota baru. Ya, teman-teman, yang jawaban tepat adalah D, sebagai bagian dari, dari cincin berapi pasifik. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya melindungi dan memelihara keberadaan kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau keseimbangan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai demi kelangsungan fungsi dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang disebut A. kelestarian alam, B. konservasi air tanah, C. perlindungan alam, D. perlindungan makhluk hidup E. Perlindungan tanah Teman-teman, kira-kira jawaban yang cocok dari pertanyaan ini adalah Ayo, teman-teman dipilih kira-kira mana jawaban yang cocok Dengan kata kunci, melindungi dan memelihara Kira-kira jawaban yang cocok adalah Iya, B Kenapa B? Teman-teman tentunya sudah tahu pengertian dari konservasi Jadi e, konservasi itu adalah Usaha menjaga, melindungi, memelihara, dan menyimpan keberadaan. E, kondisi lingkungan air dan tanah, ya teman-teman. Ya, kan jawabannya adalah konservasi air dan tanah. Karena ada kata kunci, melindungi dan memelihara keberadaan. Selanjutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator maju-mundurnya suatu negara. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah... A. Teknologi pertanian, luas lahan, keadaan cuaca dan, variet, dan jenis varietas B. Keadaan cuaca, keadaan petani, hasil pertanian jum, dan jumlah petani. C. Keadaan cuaca, jumlah panen, distribusi panen dan teknologi pertanian D. Infrastruktur pertanian, luas lahan, kualitas panen, distribusi panen dan jenis varietas Luas lahan pertanian, untuk yang E-nya, keadaan cuaca, teknologi pertanian, dan infrastruktur pertanian. Teman-teman pejuang P3K, silakan dipilih mana kira-kira jawaban yang paling cocok dari pertanyaan ini. Iya, kita lihat pembahasan dulu. E, faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah luas lahan pertanian. Keadaan cuaca yang mendukung Kemudian teknologi pertanian dan infrastruktur pertanian Coba teman-teman dilihat kira-kira Dari sini yang paling cocok jawabannya apa kira-kira Jadi faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan itu Lahan yang luas keadaan cuaca yang baik, teknologi pertanian yang mendukung, infrastruktur pertanian yang memadai. Jadi empat faktor itu yang mempengaruhi maju atau mundurnya suatu negara ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah A, e, luas lahan pertanian, keadaan cuaca, teknologi pertanian dan infrastruktur pertanian. Selanjutnya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 E. Berpikir untuk mengurangi pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Teman-teman, kira-kira jawabannya adalah, kita pilih di sini, yang tentunya kalau yang positif, yang baik-baiknya. Kira-kira, teman-teman, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah, eksplorasi, eksplorasi sumber daya alam yang terbarui. Saya rasa ini tidak Teman-teman, ya, namun kita lihat dulu. Teman-teman, pembahasannya oke. Dampak positif itu terbukanya lapangan kerja mengurangi pengangguran. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, pendapatan atau kesejahteraan meningkat. Sementara yang negatif, terjadi pencemaran lingkungan, adanya polusi udara dari asap industri, adanya pencemaran air dari limbah pabrik. Teman-teman, kalau ketemu dengan pertanyaan seperti ini, maka e, cara membedakan mana dampak positif dan negatif adalah, kalau dampak positif itu pilih yang baik-baiknya. Sementara yang negatif itu yang kurang mendukung atau kurang baik jika kita lihat dari segi pemilihan jawabannya. Nomor A, eksplorasi sumber daya alam yang terbaru tidak tepat. Jadi, kita ada namanya prinsip konservasi, menjaga, melindungi. Kemudian, penggunaan sumber daya alam yang arif dan bijaksana. Jadi, gunakan secara uh, sesuai kebutuhan. Yang B, kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Ini juga kurang tepat. Perubahan pola pikir masyarakat pada aspek sosial dan budaya Ini dampak negatif. Ya, teman-teman. Kemudian, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam yang bersifat statis. Ini berubah. Berubah bentang alam. Atau bentang lahan. Sehingga ini termasuk kategori dampak positif. Nah, yang tepat adalah berpikir untuk mengurangi pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Ya, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah E. Selanjutnya, upaya melindungi dan memelihara keberadaan. Kondisi dan lingkungan air tanah, guna mempertahankan kelelestarian atau kesinambungan. Ketersediaan dalam bentuk kuantitas dan kualitas yang memadai, demi berlangsungnya fungsi dan pemantannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Disebut, A. Kelestarian alam, B. Perlindungan tanah, C. Perlindungan alam, D. Konservasi air dan tanah, E, perlindungan makhluk hidup. Teman-teman, soal ini sebelumnya sudah kita bahas. Kata kuncinya adalah melindungi, memelihara. Maka, sudah jelas bahwa jawabannya adalah... Iya, betul teman-teman. Jawabannya adalah D, konservasi. Seperti pembahasan pada soal sebelumnya, bahwa konservasi adalah upaya menjaga, melindungi, melihara, dan menyimpan sumber daya alam. Ya, teman-teman. Maka, jawabannya yang tepat adalah D. Selanjutnya. Masalah utama kependudukan di Indonesia saat ini yaitu A. Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan persebaran penduduk B. Melek huruf, angka kematian, dan persebaran penduduk C. Pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk D. Kepadatan penduduk, tingkat migrasi, dan ratio. E. Pendapatan Kesehatan dan kualitas penduduk Teman-teman Kira-kira mana yang merupakan Jawaban dari masalah utama Kependudukan di Indonesia pada saat ini Oke okay, kita lihat pembahasannya Dinamika Kependudukan di Indonesia Adalah perubahan jumlah penduduk Pada suatu wilayah Yang disebabkan oleh tiga faktor Yaitu kelahiran atau natalitas Kematian atau mortalitas Dan perpindahan penduduk Atau migrasi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, ah, tentunya akan membawa masalah dampak yang besar bagi Indonesia, teman-teman. Ya, Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar, kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, namun pada saat ini masih lemah, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Ini masalah utama. Pada saat ini dihadapi Indonesia, teman-teman, ya, jadi yang tepat adalah A. Nomor selanjutnya, adanya pertumbuhan demografi tentu akan menuntut kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah pemukiman tidak lagi mencukupi kebutuhan, maka konservasi lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dipilih menjadi salah satu opsi permasalahan tersebut. Hal tersebut merupakan faktor ahli fungsi lahan karena A. Pertumbuhan penduduk yang pesat B. Tingginya biaya penyelenggara pertanian C. Menurunnya harga jual produksi-produksi pertanian D. Kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, E. Kurangnya generasi muda untuk mengelola pertanian Teman-teman, kira-kira dari sini jawaban yang paling tepat adalah Oke, ayo teman-teman Faktor alih fungsi lahan, ya teman-teman, kata kuncinya atau pertanyaannya. Kira-kira mana pertanyaan? Jawaban yang paling tepat. Kita lihat pembahasannya dulu, teman-teman. Permasalahan penduduk di Indonesia, ya teman-teman. Jumlah penduduk yang banyak, penduduk kita tidak merata, laju pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas tenaga kerja rendah, kemiskinan, dan pengangguran. Nah, ya teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah... Oke, okay, kata kuncinya di sini pertumbuhan demografi ya. Artinya jumlah penduduk semakin hari semakin banyak. Kalau jumlah penduduk banyak, otomatis kebutuhan akan rumah atau pemukiman juga akan semakin banyak. Maka jawaban yang tepat adalah D, kenaikan penduduk kebutuhan masyarakat untuk pemukiman ya, teman-teman. Jadi seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan, kebutuhan pemukiman juga akan semakin meningkat. Teman-teman, baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Firman S.A. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman lulus P3K pada tahap 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.